Sekian tulusnya cintaku, usaha. Tersanjung dirimu, sayang, dalam lukisan hati ini sakit yang kau... Jadikan Berlalu. Aku sungguh rela menerima dirimu seadanya. Bukan untuk memiliki bersanjung tersanjung dirimu sayang, bukan hal di dalam mimpi, pahit kau telah maniskan Tersanjung kirimu sayang Dalam lukisan hati ini Sakit yang kau alas. Terima kasih.